Hmm. Oh, ah. Ada pom. Ada pom Yang lewat ya? ah? Mau lewat mana? Bebas, suruh. Yo ih, akhirnya kita NR lagi. Yang satu pakai empat setengah, satu pakai nggak tahu itu motor apa. Jadi kita mau NR ke 7,2 Akhirnya NR lagi. Ini yang di depan empat setengah ini. Dua setengah, empat setengah puluh itu lima puluh berapa Udah lama lima, lima anjir Baru sempat puluh lagi sekarang Tadi abis lima motor, motor udah kinclong ya kan puluh lima, lima puluh lima, lima puluh Luan nikung, nikung. banyak licin tadi habis dikasih apa kit bannya habis dikasih kit ban kalau nikung nanti malah cium tanah air Iya, ngegeber wahai di belakang, aing telinganya budek aing dengan udah empat setengah digeber, mati, Hah? mati, Hah? mati. Oh di mana? Yang dibawah eh? Nah, Yang di? Susah di starter tuh motor. Suaranya goblok menggelegar. Ay, mau mopom yang di ini aja. Aduh, ini nggak bisa ditutup lagi helm gelap soalnya pakai kaca ini kan. Kita ngisi bensin dulu Brodi. Pertamax. Ini motor kompresinya rendah, bisa pakai pertalite juga masih bisa masuk lah. Jadi sangat worth it buat harian, sangat-sangat aman. Oh, ya e turbo. ada turbo? Turbo. Itu. Turbo, turbo. 50. Berapa? 50. Ada ngerimin lu dulu, Ih, jatuh. Enggak gara-gara ngeliatin teteh. Nah, <laughs> hari ini kita nr-nya bersama teteh bila bila Idi, hah turbo bersama teteh bila dan suami azan subuh langsung ke 72 kan iya 2 angkanya lewat biasa aja aman lah polisi kan aman polisi mah ya. gak ada na oncu Jadi buat yang nanya ini motor irit atau enggak? Ya irit lah. Kalau enggak irit, boros berarti settingannya enggak bener Siap. Apa ngaplog? kan. Ini kan, nyala, kan? nah, nyala tuh. Nge nyala. Eh. -nya. We come back. We come back. Aromataplah. Aromataplah. Aromataplah teh bila motoblok, motoblok. motoblok bersama suami bapak istri saya. ah istri. oh istri, istri. ini suami. suami anaknya belum belum, belum dibikin belum. oh <laughs> kita ke depan dulu <coughs> jadi buat yang minta part belum belum belum ini belum sempat karena belum beres ngecat tuh cover radiator engine guard aja belum dipasang karena emang belum beres ngecat jadinya ya tunggu beres dulu penuh ke FC tadi oke kita langsung lanjut ke 72 hmm. co kasihan nya menggelegar. <daya> emang bukan bukan digeber itu emang gitu motornya karakternya. Tapi kalau digeber soalnya kan 450 makanya tiap di starter tuh belum deng. Lurus, deh Searah itu. Searah itu mah enggak boleh. Kita harus muternya di bawah. Uh, rame anjir hari ini deh. Enggak tahu emang rame atau karena emang saya yang jarang apa? Karena emang saya yang jarang keluar jadinya rasanya itu kayak rame. Padahal memang biasanya rame. <laughs> ini visor, kalau nggak ditutup suara angin masuk, Anjir Tapi kalau ditutup gelap tuh nggak kelihatan apa-apa, cok. Masalahnya, ini visornya yang apa? Chrome tuh. Kalau yang riben mah masih mendingan. Uh, setiap budi macet, malam sabtu, weekend soalnya. Pada kelembang semua dari luar kota, terus aing mau lewat mana, cuk? Tuh, setiap budi macet, apalagi kalau lewat punclet. Ini mah, kalau lewat Puncut lebih macet lagi, kayaknya punca. Apalagi besok malam minggu. bos beda anjir ah apa udah dikasih sama radamel radamel dikasih knalpot gratisan Banyak ngebuka pintu, nggak ngelihat belakang anjir. Takutnya, teh, ada yang apa lewat kiri? Terus pas dia buka pintu, aduh, ini ngomong-ngomong suara angin kencang lagi. Takutnya pas dia buka pintu, ada yang nubruk dari belakang, kan? Kasihan, cuk. Uh, macet, macet, nggak sih? Enggak, kayaknya. Mau gajah, enggak? bapak dan Ibu, kemana? Kok enggak ada di belakang? Kita tungguin di sini aja, kalian. Oh, itu. Apa, belum sempat ganti gear lagi nih motor Ini masih gear bawaan 48 Pengen ganti ke Minta turun dia Minta turun ke 44 Atau enggak 43 lah 43 tapi Tergantung sih nanti lihat Soalnya pakai 48 ini Nafasnya habis terus buat aspal Jadi tiap digas tuh Minta ganti gigi terus Nge -nge. Soalnya habis kan Nafasnya gara-gara girnya terlalu gede udah sama mesinnya mesin torsi dikasih gear gede terus dipakai di aspal ya habis duluan tenaganya di bawah makanya harus turun gear belakang ke 44 atau 43 kalau ada 45 oke kita lanjut lagi tadi kameranya ngadat anjir nggak mau ngerecord cowok ah. oke tadi benerin dulu enggak tahu yang tadi tuh kerecord gak ke gak yang tadi itu nah dia nggak mau powering off jadinya nggak mau ngerecord lagi lupa ngambil karcis anjir. bisa tuh bisa udah ini mas standarnya tinggi jadi aman tak aman kan eh <laughs> ya, di sini ngalangin jalan gak bawa helm saya tapi ada gopronya anjir kalau nggak ada gopro mah udah ayo ngetaruh lagi ngambek lagi ngambek dia ngambek ya gitu biasa cewek lah sarang tangan aja yang terus ini Dimana? di mana si diri itu Hah? anjay ganteng gini motor Aing Brody itu story dulu jirah gini cuk udah lama enggak ke-72 deh ya tiap-tiap malam Sabtu nr cuma nr-nya kemalaman terus jam 10 jadinya 72 udah tutup bukan tutup sih kayak dibubar udah bubar gitu udah pada bubar makanya baru sempat sekarang lagi nr-nya ke 72 jam segini kalau sama anak-anak kemarin mah yang pe balap kemarin mah naiknya malam anjir jam 10 Wah, wow. kayak like Tuh, rame ya 72 Udah lah, gak usah ngelepas helm Nanti aja, biar bisa nge kalau dilepas nanti gak bisa nge-record anjir Anjay, tempat NR, tempat Sanmuri nya Bandung. Lepas rantai di mana? Lepas rantai di mana? Ayo lagi baru beres cuci motor ani. Oke sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau ke KFC turun ke KFC mumpung masih sore bukan masih sore sih masih masih jam berapa ini gitu belum terlalu malam jadi rame gini 72 tuh oh, motor yang bisa keluar nggak? dat ka KFC oh, aduh, aduh, aduh, aduh. Uh, padat gini anjir 72 deh Dia ya, keluarnya ke mana urung <laughs> Aduh ganti netral lagi anjir Masih ramai dia jam segini. Siapa abang udah di bawah? <laughs> Ribet gitu aja. Dia masih tatarnya sambil berdiri, lalu menurang mata kudu. Uh, padat gitu Galak gitu bawa tarikannya, anjir Bawahnya, anjir, galak, misalnya cuma nafasnya langsung habis pas atas, apa pas putaran atas habis sama gear? Gearnya kegedean, nantilah baru kita beli gear. Dulu. Yo, kita lanjut, kita mau naik ke Cikole dulu. Mau ke Lembang, Lembang, Lembang lagi berdua doang, tapi ya. yang lain masih di situ. Kita lihat sampai atas. Kalau misalnya baterainya cukup, ya kita lanjut vlog. Tapi ini hujan, cow. kameranya sayang. Hujan deras, anjir, leduwe. Ya. Oh, ah, kumaha tuh? Aduh, di atas hujan gede cowok. katanya katanya hujan gede aja. Pasti itu mah. Di kumaha. Eh, bahasa Bali gede ya. Oh, ah, tapi di atas, di bawah belum, mani? Tidak ya, mau. Kan. Hujanan hujan jalan ke bawah. Iya aja, bawah jalan udah semua. Bahas. Aing geus nyuci motor bersih-bersih anjing goblok. Balik teh balik ke Desa Bali Hatu ke mana ke situ? Cisanggi ya? Hah? Cisanggi? Aí. Oh, eta ke Nah, ini kameranya ngerekord kan jangan nanti udah capek-capek gini Willy enggak ke ya Ya itulah dia namanya Babang Ader, Ader LX, Ader Garage. Semuanya pokoknya bang. Ya dibubarin dong push day, Dibubarin sama Bapak polisi. Tidak boleh. boleh nongkrong disuruh bubar yang makan makan cuan kiwa. karena kan saya tidak bisa pilih jadi ya saya serahkan serahkan sama alinya. karena bahaya kalau saya pilih jadinya kejengkang ke belakang tuh bukan milih lagi nanti oke kita nongkrong di sini anjing tangan aing keram cu Oke, okay. dulu jadi mungkin sampai di sini aja videonya untuk malam ini, karena baterainya juga udah tinggal 20 Udah habis ini paling langsung pulang sih, tinggal udah nongkrong. Oke, nanti tunggu aja video modif part 2 nya, kalau udah beres semua, soalnya ini masih banyak, nunggu part-part yang lagi dicat Ganti gir Nah, masih kurang. Oke. Okay. See you next video.